Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang Pembulatan dan penaksiran pecah Materi penaksiran ini Sebenarnya sama dengan materi pembulatan Nantinya akan ada pembulatan-pembulatan juga Termasuk pecahan biasa Pecahan campuran Pecahan desimal Sekaligus pecahan persen Tapi yang membedakan antara materi pembulatan dan materi penaksiran Di dalam materi penaksiran nanti ada operasinya Apa operasi tadi Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada juga pembagian Supaya tidak bingung, kita langsung saja menuju contohnya ya di sini ada empat soal yang Ustad kasihkan Yang Ustad berikan contohnya Cara mengerjakannya bagaimana nah, Taksiran terbaik dari operasi di bawah ini adalah Yang A, 2 per 5 ditambah 7 per 11 Untuk taksiran itu tidak boleh menggunakan tanda sama dengan Tapi kita harus menggunakan tanda taksiran itu sendiri tanda taksiran itu tanda sama dengan yang melengkung seperti ini. Soal yang B ada 4 4/6 dikurangi 3 2/7. Nah, ini kira-kira berapa nanti hasilnya. Yang C ada 10 dibagi 4,9. Kira-kira berapa? Yang D ada 4,75 dikali 5,12. Kira-kira hasilnya berapa? Ini nanti akan kita bahas satu per satu, satu soal, satu soal, satu soal, dan satu soal lagi. Contoh yang pertama, ada 2 per 5 ditambah 7 per 11. Kira-kira hasilnya berapa? Pertama kita bulatkan dulu tiap-tiap pecahan yang ada di sini. Nah, 2 per 5, caranya sama seperti tadi ya, cara membulatkan pecahan biasa. B-nya kita bagi dua kalau B-nya dibagi dua nanti hasilnya lebih besar daripada A, maka hasilnya adalah 0. Tapi kalau hasilnya kurang dari sama dengan A, maka dibulatkan menjadi 1. 2 per 5 ini dibulatkan menjadi kalau 7-11, diberatkan menjadi 1. Untuk mengerjakan soal taksiran ini, 2-5 kita jadikan 0, 7-11 kita jadikan 1, sehingga 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, nanti nulisnya begini. 2 per 5 ditambah 7 per 11, kira-kira hasilnya satu Sampai sini faham? Kalau sudah faham, kita lanjutkan ke contoh kedua. Contoh kedua, ada 4, 4 per 6, dikurangi 3, 2 per 7, kira-kira hasilnya berapa? 4/6. Kita bulatkan yang ini dulu ya. 4/6 dibulatkan menjadi 1, sehingga 4 4/6 dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya, ini kita bulatkan sendiri 2/7. 2/7 itu kalau dibulatkan hasilnya 0, sehingga 3 2/7 jika dibulatkan hasilnya 3. Nah, sekarang yang ini kita jadikan 5, yang ini kita jadikan 3. Sehingga 5 dikurangi 3 hasilnya adalah benar sekali, hasilnya adalah 2. Nah, nulisnya nanti juga begini. 4 4/6 dikurangi 2 32/7 kira-kira hasilnya 2. Kita lanjutkan ke soal desimal. Soal desimal ini soal yang cukup mudah ya kalau Ustaz rasa karena kita tinggal melihat koma yang ada di belakangnya ini aja. Nah, karena di sini tidak ada koma, maka di sini tidak perlu kita rubah. Ini sudah bulat. Yang perlu kita rubah adalah yang 4,9 0,9,9 ini jika dibulatkan menjadi 1, kenapa? Karena 9 itu lebih besar dari 5. Ingat rumus yang tadi, karena lebih besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 1. Sehingga 4 4,9 jika dibulatkan, itu menjadi 5. dari mana 5? Ustaz ulangi lagi. 5 itu dari 4 ditambah 1. 1 ini dari mana? 1 ini adalah hasil pembulatan dari koma sembi 9 Sehingga 10 dibagi 5 kira-kira hasilnya berapa? 10 dibagi 5 kira-kira hasilnya 2. Oke, soal terakhir, 4,75 dikali 5,12 Yang harus kita lihat adalah angka di belakang koma Angka di belakang koma Karena ini 2 angka di belakang koma Maka harus lebih dari 50 Untuk bisa dijadikan sah Yang pertama, 0,75 0,75 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 50? Lebih, be, lebih besar Karena lebih besar, maka 4,75 Ini kalau dibulatkan menjadi 5 4 ditambah 1 4 ditambah satu dibulatkan menjadi 5. Yang ini 5,12, 12. belas ini lebih besar atau lebih kecil daripada 50? Kalau lebih kecil, berarti ini dibulatkannya menuju a menuju 0. Sehingga 5,12 kalau dibulatkan menjadi Benar sekali, menjadi 5. Nah. Sehingga, hasil akhir dari soal ini adalah, ini sudah kita bulatkan menjadi 5, yang ini juga sudah kita bulatkan menjadi 5. 5 dikali 5 hasilnya, betul sekali, hasilnya 25. Oke, kelas materi hari ini sudah selesai. Ustadz harap semuanya tadi menyimak mulai dari awal sampai akhir ya. Kurang lebih itu yang bisa Ustaz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.